Halo guys, berjumpa lagi dengan Lauren General Barber. Berkarya itu baik. Berkarya dengan seni itu juga baik. Berkarya dengan apapun selama itu yang mengandung unsur seni itu sangatlah baik. Dan yang satu ini, Lauren sudah membuat karya dengan hair tato. Seperti biasa, itu kan memang sudah hobinya Lauren dengan style rambut tapi yang satu ini hair tattoo sedikit agak berbeda dengan yang lain bisa dikatakan sedikit ekstrim Oke okay? mau tahu hasilnya kayak gimana ikuti Apalagi. lihat ayo kita tengok nah ini guys karya original barber ini dia Oke okay, keren Selama itu berkarya dengan seni, itu sudah menjadi lari jenar barber. Gimana guys, menurut Anda semua yang di sana? Cukup dengan satu kata. Oke, okay, inilah ya, guys, satu karya seni dari lantai gelap Barber dengan Mas Siapa. Mas Kandek, berasal dari Ngerowo, Ngerowo Tepatnya Dusun Pendowo Kalau nggak salah ya okay. Ini sebenarnya teman barber juga guys Dia berkarya di kampung sebelah, di tangga sana Gimana? Mas? Maksudnya alamat barbernya dimana? prakteknya Di Kaligoro Kalau dari Dusun Ngerangun itu mengarah ke selatan ya yeah. Iya Kira-kira satu kilo, 2 kilo satu kilo ke arah Selatan tepat timur jalan ya iya yeah. barat eh Selatan Mi perempatan ya Oke okay, barangkali ada yang mau mencoba untuk eh mencoba karyanya Mas kandek atau bikin hair style atau potong rambut mencoba di barbernya mas kandek di Kaligoro kalau nggak salah ya Oke okay. okay, hadir saja ke sana, nggak apa-apa ini satu teman Loren juga Bekerja sebagai penata rambut dan pembentuk style-style kekinian Oke terima kasih sudah mengikuti konten Laren untuk kali ini Semoga semua jasa baik Anda dibayar mahal oleh Allah wa taala. Walaupun akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good luck Dadah Hee <laughs> hee! <laughs>